Kau katakan, "Aku yang kau cinta dulu." Kau katakan, "Aku yang terbaik." Tapi, mengapa semua berbeda? Kau tak sepertinya inginkanku lagi. Tidak temukan yang baru, tempatmu melabuhkan nyaman di hatimu. Mungkin kau tak mencintaiku lagi. Saat ini, aku bertanya padamu. Begitu cepatnya kau lupakan aku Semua cerita yang telah kita lalui Aku tak percaya kau tinggalkan aku Padahal dulu kita saling mencinta tolonglah kuatkan aku apa mungkin memang dia bukan milikku kan dia jaga dia di sana aku tak mengapa bang Semua cerita yang telah kita lalui, aku tak percaya kau tinggalkan aku, padahal dulu kita saling mencintai. jaga dia, jaga dia di sana, aku tak mengapa.